Baiklah, para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, untuk menemani santai sore kalian saat ini, Mbak Mimin akan memberikan informasi terbaru nih seputar idola kita. Tunggang pertama dulu, para ya, kita lihat di sini sebuah komentar yang sangat positif dari beberapa akun persahabat ya, di akun TikTok mengenai Lesti dan Rizky Bilat. Kita lihat para ya, ada kalimat komentar dari akun Rizky Prilia, di sini mengatakan, bukan fans Leslar sih gua tapi menurut gua mereka contohin yang baik walaupun artis tapi nggak seenaknya bener gak sih Wow <gifat> bukan Leslar aja Tentunya pada nungguin live tentunya dari Leslie dan skibilar sahabat ya luar biasa komentar yang sangat positif kita patut bangga bahwa banyak sekali bukan fans juga yang sangat Mendukung mendoakan untuk idola kesayangan kita Postingan sebutlah dari post kembali oleh akun Instagram Leslar underscore history Ada kalimat caption yang dituliskan Bukan Leslar aja pada nungguin Lah gua yang tiap hari hitung tanggal apa kabar Hmm, Bismillah akan indah pada waktunya Semoga lancar sampai hari ha Dan PPKM segera usai Itu bersahabat ya Tentu, hero ya akan yang terbaik saja. Mudah-mudahan rangkaian pernikahan idola kita ini selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan. Berikutnya, para sahabat kita lihat juga di sebuah lengan spesial banget nih. Wow, <tipkan> ada iklan dari Abang Bilar nih. Para sahabat, ya, PPKM bikin gagal nyalon, maskeran di rumah aja. Yuk, wow, diajak langsung maskeran di rumah nih, para sahabat. Ya, oleh Abang Bilar, masya Allah. Tentunya kegantengan yang hakiki dimiliki oleh Rizky Bilar mampu membuat kita terpesona. Persahabat ya, doakan terbaik. Mudah-mudahan idola kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Dan berikutnya juga kita lihat persahabat ada unggahan di ig-nya Bang Adlin. Persahabat ya, yang mana? Ada di lokasi syuting bersama Bang Ariel Robser juga persahabat ya. Mudah-mudahan tentunya mereka selalu menjaga Rizky Pilar dan mudah-mudahan rezeki beliau selalu berikan kesehatan dan kelancaran untuk hari ini, persahabat ya semangat syuting dan tentunya semangat memberikan kejutan untuk kita semua. Untuk berikutnya, persahabat kita lihat juga ada unggahan terbaru dari Kak Nova, sahabat, ya, kita lihat memposting foto kedua orang tuanya Papa Danil dan Ibu Rosmala Dewi. Luar biasa ini sedang di lokasi syuting juga, persahabat ya. Tentunya lagi nungguin si bontot nih, anak kesayangan Rizky Bilar yang lagi syuting bersahabat ya, Aduh cute banget nih. <laughs> Leslar senior bukan Leslar junior lagi bersahabat ya, ini adalah Leslar senior. Katanya ada sebuah kalimat caption juga ini tuliskan santai dulu ya, guys, sambil nungguin anak bontot tuh bersahabat ya, lagi nungguin Rizky Bilar tentunya. Yang lagi syuting mudah-mudahan semangat terus dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan untuk keluarga Leslar Banyak sekali tanggapan hingga respon dari para fans yakni dari akun Instagram Bintang Kejora1051 Unscore Leslar mengatakan sehat-sehat papa ibu Selanjutnya komentar lain diberikan dari akun Instagram Aryah.alinetalin mengatakan, siapa anak bontotnya ke Rizky Bilar, apa Lesti Kejora nih? Wow, <tuh> dua-duanya para sahabat, ya, doakan saja mudah-mudahan ada kejutan vitamin yang kita dapatkan. Tetap pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru terupdate seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Mungkin ini informasi sore hari ini persahabat bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar, bagaimana mengucapkan terima kasih.